Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky billar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tadi sore para sahabat banyak sekali yang request nih kepada Bima Aryo Mengenai vlog kolaborasi bersama Rizky Bilar Ini bakal hadir para sahabat ya kejutan spesial yang akan kita dapatkan Dari keduanya bahwa Papa Bilar akan dikertek-kertek ya Ini sih ditunggu banget oleh warga Konohan Karena warga Konohan gak sabar banget ya mendengar nada tingginya dari Papa Bilar kita lihat juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Lester Sik. Harus siapin hormon ketawa dulu nih, terus pas nonton volumenya kecilin entah berapa oktav yang akan bunda keluarkan, dan sepertinya Papa B akan mencapai nada tinggi. Wow, ini kejutan bersahabat yang akan disuguhkan. Mudah-mudahan saja ya, secepatnya kita mendapatkan kabar gembira nih, dari vlognya Bima Aryo dan Papa Bilar, serta Bunda Lesti Kejiora. Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Kita lihat persahabat dari akun Siti fatimas 5980 mengatakan Aduh, bayanginya jadi ketawa-tawa sendiri katanya tuh Dan kita lihat juga persahabat ke komentar lain Dari akun Bangjoy 6370 mengatakan Alhamdulillah, akhirnya leslar dikortek kertek sama Bima Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barokah, Amin Masya Allah banget ya, doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan Leslar selalu sehat dan bahagia. Selanjutnya, vitamin muncul juga bersama di malam hari ini. Perhatikan ya, Bunda Lesti lagi foto bareng dengan tentunya grup Dekoruma. Wow, ini kejutan juga untuk keluarga Konoha. Sepertinya ada kamar baru Abang Fatih ya. Terlihat banyak sekali mainan di postingan ini. Mudah-mudahan saja ya, kejutan spesial dari Abang L untuk kita semuanya doakan juga mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan. momen foto ini pun diunggah kembali oleh akun itsbitterty. kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. mungkin kamar barunya bluelet katanya tuh, bluelet, blue <tuh> banyak tanggapan komentar juga di postingan ini yang diberikan oleh sel lovers. kita simak persahabat ya dari akun Instagram. Bahar Wirta mengatakan mau memperindah rumah atau kamar si abang katanya tuh Ada juga tanggapan lain nih diberikan dari akun instagram Fitriana Olandari mengatakan Masya Allah apa ini gue baru aja cari instagram tentang dekor Buat ide kamar anak gue eh pas ketik dekor yang keluar dekor rumah Eh, nggak lama bunda sama abang bikin IGS sama dekor rumah, katanya tuh. Wah, ini sih kejutan banget ya untuk kita semuanya. Bakal ada sesuatu yang baru di kamarnya abang Fatih. Kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya. Dari Aminah, Aminah 3479, bisa jadi karena banyak mainan. Kan abang udah tambah pinter katanya tuh. Masya Allah banget ya, makin pinter Dan selalu bikin salfok banget ya abang Fatih. Selalu menjadi sorotan banyak orang. Selanjutnya disimak juga di unggang star Voting Ini menginfokan persahabat ya Kita semua warga Konoha Yuk sama-sama juga Vote Superstar Fanspeak di Jux ya Mudah-mudahan Lesti Kejora juga Ini mendapatkan dukungan Yang sebanyak-banyaknya Dari orang-orang baik yang selalu tulus ya Mencintai idola kesayangan kita Yuk sama-sama Kita support dan kita dukung buat Lesti Kejora di Superstar Fanspeak, persahabat ya Di aplikasi Jukes Semoga Bunda Lensi Kejora Selalu menjadi nomor satu, amin Selanjutnya juga, persahabat yang Bang Mina akan menginfokan polling online Couple Media of the Years Dan Alhamdulillah Bunda Lensi Kejora Menyalip pasangan Fuji dan Torik Persahabat yang walaupun beda tipis saja Kita selalu bersyukur Yuk kita semangat terus Gas terus, mudah-mudahan ya Lesti dan Bilar mendapatkan berdekat sebagai couple media of deals 2022 berikutnya juga persahabat yang kita simak nih ada video yang diunggah oleh kak Tengku Safi Papa Bilar emang luar biasa semakin kesini suaranya memang lembut banget dan keren banget persahabatnya pokoknya idola kesenangan kita selalu the best hingga komentar positif pun banyak sekali diberikan dari akun Faradillah Anskat94 mengatakan, Masya Allah suaranya makin empuk banget. Terbukti banget persahabat ya, suara Papa Bilar memang banyak sekali perubahan. Mudah-mudahan ya tetap konsisten dan selalu memberikan karya terbaru untuk kita semuanya. Masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini? Jangan kemana-mana, total stay tune. Dan pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.